harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Kabupaten Indramayu kembali mengalami kenaikan. Kondisi itu terjadi tak lama setelah harga bahan bakar minyak, BBM, subsidi naik. Berdasarkan pantauan Republika di pasar baru Indramayu, Ahad, 11 September 2022, harga cabai rawit merah saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Sebelumnya, harga komoditas tersebut mencapai Rp50.000 per kilogram, atau turun setelah sempat mencapai Rp110.000, Rp120.000 per kilogram pada pertengahan Juni 2022. Harga cabai rawit merah kembali naik sejak 4 hari yang lalu, kata seorang pedagang sayuran di pasar tersebut, Opik. Opik mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga cabai rawit merah itu. Meski kenaikan harga cabai rawit merah terjadi setelah harga BBM naik, dia tidak dapat memastikan hal itu sebagai penyebabnya. Tidak tahu kenapa, dari pemasoknya sudah naik, kata Opik. Opik mengatakan, naiknya kembali harga cabai rawit merah itu membuat para konsumen menjadi protes. Sejumlah konsumen pun akhirnya mengurangi pembelian komoditas tersebut saat tahu harganya kembali naik. Sekian harga cabai untuk tanggal 12 September 2022.